Ada ya orang setelah menikah Udah jelas-jelas dalam pernikahan Masih mempertimbangkan ulang Berarti kan dia nggak jelas komitmennya Orang kalau nikah itu komitmen sama Tuhan Ketika di altar kan ditanya Apakah si A mengambil si B sebagai bla bla bla bla Apa katamu? Yes I do Atau saya bersedia lalu Tuhan berkati kan Dia kan sudah janji di depan Tuhan Namanya wedding vow atau janji nikah Dia janji setia dalam suka duka loh Bagus jelek sudah kok dipertimbangkan ulang ini yang membuat orang nggak bisa setia bukan karena dia nggak setiaan tapi karena dia bingung dia mau setia sama apa jangan bingung anda harus setia sama apa setia sama Tuhan setia sama Firman setia sama norma kebenaran setia pada kekudusan you have to know setia dengan itu jangan ragu teruslah komitmen alias komitmen saja dalam tanggung jawab kita udah nggak usah urusi urusan orang nggak usah kita itu pikirannya melebihi takaran iman.